Ini luar biasa banget ya dari Leslar Sajak, terkhusus untuk para Markona. Disimak kalimat yang diposting oleh Akun Leslar Sajak. Salah satu yang menghilangkan pahala puasa adalah nyinyir. Komentar-komentar jelek tentang orang lain? Karena nyinyir dan saudaranya itu termasuk gibah. Hanya bedanya di dunia maya, jadi buat Markona sayangkan kalau puasa hanya tersisa lapar dan haus saja hehehe, itu persahabat dipahami kalimat sajak persahabat ya, Masya Allah mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua, terutama terkhusus untuk Markona yang selalu berkomentar negatif yuk, hindari tentunya kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, apalagi sampai menjelekan menyudutkan orang lain. Kita lihat juga bersahabat di postingan ini pun banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Salah satunya dari akun Instagram Edi Suryadi 156 mengatakan, kita lagi puasa kita harus Kuat minahan amarah karena kita berpuasa banyak cobaan. Untuk kita batal puasa, salah satunya adalah markonah. karena dia gak puasa. Jadi, dia bagaikan setan yang mengganggu kita biar kita batal puasa. Kita yang puasa harus menghindari kawanan, setan, dan karena kawanan setan gak akan berhenti menjelekan, menghina, dan merendahkan orang lain sebelum dunia ini kiamat. Tuh, sahabat, ini kalimatnya tentunya. Ini mengingatkan kita semua juga bahwa orang yang berpuasa ini banyak sekali godaan dan cobaannya Kita lihat juga bersahabat ke komentar berikutnya ada tanggapan dari akun Bunda Alia Alia mengatakan Markonahma udah nggak bisa bedain halal dan haram apalagi pahala puasa buat mereka nyinyir is number one. Kalau nggak nyinyir bibir ter akibat kedutan gak ngomongin orang katanya tuh bersahabat ya. Yuk, sama-sama. Kita tentunya berbenah. Mudah-mudahan kita menjadi orang baik dan hindari kalimat-kalimat yang menjelekkan, apalagi memfitnah orang lain. Selanjutnya, persahabat. Ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Pada kesempatan kali ini Masya Allah Bunda Lesti cantik banget ya saat ini Lagi kerja Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat Bunda Lesti dan mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kemudahan Dan kelancaran Amin. Masya Allah banget ya cantiknya Idola kesayangan Postingan ini pun persahabat dari reverse kembali oleh akun Lesti Bilartim. Banyak sekali tanggapan dan komentar hingga pujian yang diberikan oleh para sahabat untuk Bunda Lesti. Dari Indah Febria 95 mengatakan, Masya Allah Bunda cantik banget, katanya itu Masya Allah banget ya, memang idola kesengan kita ini cantik banget. Apalagi setiap hari memang terlihat sangat luar biasa, aura-aura positif, cahaya selalu bersinar dari ratu wajahnya Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabat info penting dari Bang Ariel. Jangan lupa, Lesti Kejora akan tampil kembali di acara aksi Indonesia 2022 di Kloter Ma'uah, top 24. Akan menjadi host kembali. Yuk, sama-sama kita support dan kita tonton idola kesenangan kita. Karena sahurnya kita akan ditemani oleh si cantik Lesti Kejora. Jangan lupa, Dini hari nanti, persahabat, Aksi Indonesia, tanggal 6 April 2022, mulai pukul 02.00 WIB, live hanya di Indosiar. Dan pastinya, persahabat, kita juga masih menunggu kejutan lain dan vitamin bahagia serta cidukan terbaru. Pada kesempatan ini, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslar tentunya.